Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat tanda karya Sudah lama ya saya ini tidak mengupload video dari tanaman padi saya Karena banyaknya kegiatan Dan saat ini tanggal 25 Oktober 2020 Baru sempat saya membuat video ini ya Ini saat ini saya akan mereview tanaman padi inpari saya, ya. Oke, okay. ini dia: saya tanam inpari ini baru pertama kali, ya. Saya mulai tanam padi ini dan memang. Tanaman ini tuh berbeda dari yang sebelumnya dan yang lainnya yang sudah saya tanam Karena bentuk tanamannya dan daun benderanya itu tegak dan berbeda Dan anaknya pun ya lumayan banyak Nah ini saya menggunakan garis jarak tanam 30x30 ya Mungkin di daerah lain, dan bukan cuma di daerah saya aja, ya, di Banjarsari, Kota Metro, Provinsi Lampung, yang terserang hama wereng. Di sini memang terlihatnya tidak terlalu ini, ya, dari atas. Ini hama werengnya tidak terlihat, tetapi kalau kita lihat dari bawah, masih ada hama wereng yang cukup bahaya menurut saya ini karena menghisap sari-sari tumbuhan dan perkembangan tanaman padi pun tidak akan normal apalagi di saat seperti ini pada malai mulai keluar seperti ini ya pengisian bulir-bulir padi pun akan terhambat dan kopong Oke okay, saya mau muter mutar dulu ya dari atas tadi kita mau ke bawah panjang lahan ini ada 120 meter dari atas ke bawah dan berbentuk lereng-lereng ya disekat-sekat berbentuk lereng karena datarannya tidak rata semua ini bisa anda lihat ini posisi yang di tengah di tengah lahan malai sudah keluar hampir 60 70% ya keseluruhannya Anda bisa lihat dari ujung sana sampai ke sini ketinggian padi in pari 32 ini memang tidak terlalu tinggi ya di saat belum malai keluar tetapi ketika malainya sudah keluar nanti akan terlihat tinggi itulah yang membuat petani padi yang menanam padi ini agak heran kok padinya tidak tinggi-tinggi padahal ya memang berkarakter seperti ini padi ini kalaupun terlalu tinggi juga bahaya terkena angin mudah rebah soalnya ya sahabat Tani Karya nah ini malainya pun cukup terlihat hampir keluar ya tujuh ini ini sudah saya pupuk tiga kali pumpukan dan penyemprotan sudah bolak balik ya kemarin sudah saya semprot menggunakan produk petrosida yaitu tebalu dan plenum untuk menangani hama warang WBC semudahan aman sampai panen mau bukan ya seperti biasa SP36 Ponska dan Orea ini sudah saya lakukan semua dan mudah-mudahan proses tidak mengkhianati hasil oke okay? oke okay, inilah sahabat Tani Karya tanaman inpari 32 saya baru pertama kali dan nanti setelah hasil panen akan saya upload lagi bagaimana hasilnya dan memuaskan ataupun tidak ya hasil akhirnya Dan jangan lupa yang sudah menonton jangan lupa tekan ya tombol subscribe-nya karena subscribe-nya itu gratis Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh